tempat jalannya, <SILENCIO> udah lupa <unang>, sangka sahabat, ayat <SILENCIO> sangka itu? suara kategori karena dan jampana jatuh kepada RT kosong kosong Koso. Halo ayo musik-musik perwakilan tinggi-tinggi Ayah, di setimpal, Pak Bob, bukan Diana, Mbak Deku, Pak RT, dan Mbak Deku, Mbak perwakilan RT 05 Bapak ayo, ke, ke, ke panggung kanggo lomba kebersihan. Alhamdulillah kebersihan di urang meningkat Ayana terutama di RT 5. Bilujeng semangat kanggo terbentukna komunitas menjaga kebersihan lingkungan di lingkungan RT 5. Mudah-mudahan ieu ya. Mudah-mudahan ya jantan motivasi Kang RT RT, RT, RT, RT RT Anu Sanesna. Atas diikuti oge ku RT 03. Mangga dilanjut eh, ku RT RT Anu salajeng ka RT Anu Sanesna Semangat terus.